Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mendapatkan ya Kita mendapatkan sebuah blender Seperti ini, kita. coba kita berikan power Bisa dilihat untuk rekan-rekan Kita berikan power Pada ampere, sepertinya tidak mau menyala ya Tidak mau menyala, kita pecat pijet ini Seperti ini kita tidak mau menyala Oke okay, kita akan membuka untuk perbaikan pada blender Oke okay, untuk rekan-rekan kita memastikan ya kita mengukur menggunakan multitester Seperti ini kita ukur untuk bagian saklar dan bagian areng Bagian kabel-kabel pada bagian kabel power seperti ini kita ukur dan nanti kita dapat bisa mengetahui di bagian mana yang kita yang terjadi putus. Oke, okay, seperti ini coba kita berikan power langsung ya pada montor atau dinamonya. Seperti ini kita berikan sepertinya masih tidak mau menyala ya, pada ampere tidak ada pada word tidak ada oke kita akan mencoba mengecek lagi di bagian dinamonya atau di bagian sepul sepulnya oke kita cek areng oke sepertinya kita cek di bagian file ya sepertinya ada terjadi putus di bagian salah satu sepul seperti ini ya untuk spool yang ini, oke okay. sepertinya di bagian spool kanan ya di bagian spool kanan terjadi putus yang ini terjadi putus ya karena dia terbuat dari aluminium rincan putus ya untuk sepulnya, oke okay, kita akan mencoba untuk mengganti sepul ya kita mempunyai spool ya yang sudah jadi yang sudah jenisnya tembaga ya kita akan mencoba melepas untuk melepas gigi bagian atas kita harus menggentap ya oke seperti ini dan kita buka baut-bautnya Oke, seperti ini mesin sudah kita lepas Kita akan mencoba mengganti pada bagian vel Vel ini tembaga ya, karena kita sudah menggulung untuk stok Kita dapat memindah pada bagian spool velnya Spool vel bawaan ya, biasanya aluminium Paling gampang putus ya Karena air sedikit sudah kropos Biasanya berwarna putih seperti ini, kita tinggal mengganti untuk sepul atau bagian sepul pinggir atau file. Ya, biasanya kalau orang dinamo bilang file, ya sepul pinggir, kita coba untuk membuka di bagian arang dulu seperti ini, dan nanti kita akan memindah karena jenisnya persis sama, ya. Seperti ini kita ganti untuk gulungannya gulungan ini sudah tembaga ya, jadi nanti dia akan awet sekali untuk jamur-jamur tidak apa-apa ya. Kalau jenis tembaga kena jamur sedikit-sedikit tidak masalah, oke kita coba pemasang ya untuk rekan-rekan. Oke okay, untuk rekan-rekan kita akan mencoba pada blender ini ya kita bisa mendengarkan sepertinya sudah oke okay ya sempurna pada bagian blender sudah menyala dan di bagian amper sudah terlihat seperti ini pada bagian mesinnya sudah menyala di angka seratus 23 Watt ya untuk ampere 0,5 ya Oke okay, seperti ini ya sangat mudah untuk rekan-rekan caranya perbaikan atau penggantian blender ya untuk bagian file yang terjadi mati Oke okay, videonya sampai sini sini dulu ya untuk rekan-rekan yang baru mampir jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain Oke okay. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng video kami.